Itu ada perkataan tidak sempurna, kata Rasulullah, "kalau engkau di dalam menyintai saya, tidak melebihi menyintai dirimu, keluargamu, anakmu, harta budamu." Saat itu, segi nombor beliau Maaf ya Rasulullah Kalau saya mengalahkan yang lain Tentu saya akan bisa Tapi kalau saya mengalahkan cinta saya Untuk diri saya nah, Demi mencinta Engkau Rasulullah Saya kira tidak mungkin Dijawar oleh Rasulullah kalau begitu Umar masih belum sempurna. Seketika begitu Rasulullah Sallallahu ya Alaihi wa Wasallam menyatakan seperti itu, baru seketika Umar tunduk sama Rasulullah. Begitu tunduk apa kata Rasulullah? al ya Umar sekarang kamu telah sempurna. Cuma ini kalau saya bahas ya, masalah why, ya apalagi mau sesuatu rahasia nur daripada pada Allah yang seketika datang di dalam hati kita karena terlalu banyak berpikir. Menghadap kepada Allah ya. Begitu sementang tas cintina Umar yang mendapatkan suatu mahluk ini Coba Hanya Rasulullah mengatakan Bulun cintina Umar Langsung Menerima, langsung diangkat keimanannya yang sempurna